Yo everyone, how are you doing? Welcome back on my watch YouTube channel. Still with me, yo. Nah, di video kali ini, ya, ini video gue <guluh> akan membahas uh, salah satu brand jam tangan yang jarang gue bahas, walaupun uh, beberapa waktu lalu sempat gue bahas. Nah, gimana tuh? Ya, udah kalian simak aja ya. Yang bakal gue bahas sekarang adalah DukeShot DukeShot nya yang apa? Nih yang mau gue bahas yang Pilot Watch nya dia Oke okay? Modelnya emang gak terlalu casual Tapi sebetulnya cocok dipakai uh, buat daily beater ya Daily beater buat kalian yang mungkin gak terlalu nyaman dengan Uh, tongkrongan yang terlalu dress watch atau yang terlalu dressy atau terlalu casual banget nah ini cocok buat kalian nah duksot ini terkenal sebagai brand jam tangan berdesain vintage Ya, Duxot menciptakan koleksi jam tangan dengan desain yang terinspirasi dari gaya tahun 60, 70, sama 80 So kalau dilihat dari harganya dia itu bener-bener value for money banget sih kalau menurut gue ya Nah sekarang yang bakal gue bahas ini ada dua Ya sama sih beda warna tapi yang bakal gue bahas yang ini dulu ya ini namanya DX 2024 Series, tapi ini yang 01, warnanya black dial, letternya black juga. Nah terus case-nya stainless steel dengan brush finishing. Wah ini kayaknya emang dikondisikan buat, bukan buat dress ya emang namanya field watch, jadi finishingnya lebih ke brush ya. Gua bahas dulu, mulai dari spesifikasi movementnya ya. Movementnya dia ini menggunakan movement automatic two hands with small second with date. Ya, small second itu maksudnya sub dialnya ini detiknya sub seconds nah ini two hands nih jadi dua ada jarum jam sama jarum menit nah date nya ada di angka 3 nah untuk case nya yang tadi gua bilang stainless steel with brush finishing terus glass materialnya di sini sapphire crystal with anti reflective coating nah untuk casebacknya dia menggunakan screw caseback style, tapi dia punya ukiran shot juga di sini. Dan di sini ada keterangan water resistennya itu kurang lebih di 100 meter dan ketebalannya di 15 mm. Sebetulnya cukup sih, nggak terlalu gede, nggak terlalu tebel juga untuk ukuran pilot watch. Nah, lug widthnya sendiri berapa? Lug widthnya ini kurang lebih di 22 mm. Nah, untuk diameternya, diameternya ini kurang lebih di 46 mm. Nah, untuk lak tulaknya Lumayan gede tapi sekarang on wrist di pergelangan tangan gue yang 14,4 cm pinkernya Duke shot ini nangkringnya masih cocok kok Ya kalau secara estetika dress watch or casual watch ya ini memang udah kegedean Udah di luar estetika karena nih lihat ujung locknya udah melewati lebar pergelangan tangan gue Walaupun cuman sekian mili ya tapi karena ini bukan dress watch dan ini adalah Pilot Watch. Ya masih dimaafkan lah. Ini masih belum terlalu oversize. ya. Nah yang bikin gue suka dari Pilot Watch ini apa sih? Nah modelnya itu di tengah-tengah kalau gue bilang. Ya. Dibilang casual banget enggak Tongkrongan fieldnya masih kerasa banget ya, Jadi kesan gagahnya itu masih banget Field watch Atau mungkin karena ini pilot ya Dan mau desain kayak gini ini eh, Dulu populer waktu di masa perang Jadinya kesan militernya juga dapet Tapi nggak militeri banget Dibilang casual juga Jadi di tengah-tengah lah Ini bener-bener jam yang sebetulnya oke okay banget buat daily beater, ya Menurut gua. Jadi berkata semua style masih masuk lo mau pakai kemeja biasa lo mau pakai jaket kulit mau pakai jaket bomber mau pakai parka mau pakai track top mau pakai ya whatever ini masih masuk mau pakai denim juga masih masuk ya Nah, untuk harga gimana sih? Nah, untuk harganya, untuk Duxot DX224 series ini, terutama yang 01 variannya, kalian ini cukup merogoh kurang lebih di harga 2.604. Nah, untuk next varian, ini kurang lebih sama ya. Tapi yang membedakan adalah ini warnanya brown, kalau ini kan tadi black ya, serba black. Kalau ini dialnya brown, letternya juga brown. Dan ini adalah DX22403. Kalau kalian mau ini, kalian bisa merogoh kocek sekitar 2.604 ya. Nah, buat kalian yang kemarin udah sempat ngincar atau mungkin lagi cari jam tangan model pilot atau mungkin Uh, jam yang sejenisnya tapi nggak pengen ngerogoh budget terlalu dalam nah Dukshot ini adalah salah satu yang gue rekomendasiin buat kalian namanya dx 224 kalian cukup tulis dx strip 224 itu nanti semua varian warnanya juga akan muncul sih so everyone ini Uh, salah satu rekomendasi aku buat kalian yang suka jam dengan jenis pilot dengan movement otomatik dan dengan harga yang terjangkau Jadi jangan lupa langsung aja kunjungi website kita di jamtangan.com atau aplikasi kita di jamtangan.com juga Terus buat ya kalian uh, yang merasa terbantu dengan adanya video ini aku saranin klik subscribe buat yang masih baru yang buat udah sering nonton aku salahin subscribe juga jangan lupa nyalain loncengnya terus kalau ada pertanyaan kalian boleh tulis di kolom komen ya terus jangan lupa like juga terus jangan lupa tadi gua udah bilang nyalain loncengnya belum sih udah ya nah kenapa karena biasanya uh, gua kan ada surprise-surprise ya selain surprise-surprise supaya kalian juga nggak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Okay everyone, happy hunting and happy shopping and see you on the next video. Bye.